Be dealer dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Pediler be berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke sahabat Pediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat Pediler dan kali ini saya akan mengulas senapan angin di DWP Fusion 2560 dengan varian popor klasik coklat serat plus manometer ya sahabat Pediler. Nah jadi seperti ini untuk tampilan dari senapan anginnya. Nah, ke kali ini untuk senapan ini pastinya juga sangat direkomendasikan untuk berburu di hewan kecil sedang maupun besar. Akan tetapi senapan angin ini lebih terkhususkan untuk buruan bigam biasa, ya, dealer Jadi seperti hewan babi, biawak, dan jenis-jenis sama yang lainnya ya. Nah, jadi pada kalian penasaran? Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airfoil. Oke, yuk langsung saja kali ini saya akan mengulas spesifikasi dan juga harga dari senapan angin ini ya sahabat dealer. Nah, yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk Uh, spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya sahabat bedilan, nah kemudian untuk bagian tabung dari senapan angin ini berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan ya sahabat bedilan, nah jadi uh, untuk senapan angin ini pun juga sudah dilengkapi dengan manometer ataupun seringkali uh, digunakan untuk mengecek Ataupun melihat tekanan angin yang ada Di dalam tabung senapan ya Sahabat bediler dan pastinya e, Untuk kelebihan dari senapan Gejluk yaitu e, cara pengisian Anginnya itu bisa menggunakan Dengan dua cara yaitu bisa digajlukan Di tanah dengan pompa Gejluk manual yang ada di ujung Sini ya sahabat bediler kemudian Untuk cara keduanya sahabat bediler bisa Menggunakan pompa khusus PCP dan dengan Pompa manual ataupun menggunakan pompa PCP untuk senapan angin ini bisa menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI ya sahabat bedilan dan untuk uji power yang dihasilkan pastinya ini bisa mencapai di angka 1100 fps ya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 Uh, visir, visir ini seringkali disebut dengan bidikan manual jadi bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler, dengan jarak akuratnya pun bisa mencapai 20 sampai dengan 30 meter ya sahabat bediler oke langsung saja kali ini kita akan lanjut ke pembahasan soal harga dari senapan angin ini jadi untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga 2.225.000 rupiah, sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejlup big game terbaik versi dari Jaya ini pernah dengan harga segitu nantinya sahabat bediler juga akan mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti mini tester peredam standar, tali sandang dan tentunya juga sudah dilengkapi dengan STKS ya sahabat bediler nah bagi sahabat bediler yang berminat ataupun ingin tahu harga secara full setnya juga bisa langsung order sekarang juga di admin jaya airiflo. Nah untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bedilan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 video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Eiffel. oke sahabat video terima kasih saya undur diri dulu dan salam bedil.